Salah, kita akan buat perlombaan kupas kulit kuaci bersama Wak kucai dan PA. Nih yang biru, berbaju biru. Nih Wak yang berbaju ini yang warna berbagi biru ini Wak Ucai yang berbaju lap ini namun PA. Mereka berdua ini akan mengupas kulit kuaci yang mana yang menang ya. Satu, hitung, satu hitung, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, sepuluh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan Pihak Pihak Sini Pihak Yeli Mempa dia ya. ingat, awas, awas, awas. Biarin satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 bilang sepuluh, sebelas, empat belas, tiga belas, empat tujuh belas delapan belas sembilan belas dua Wakucai dapat 54 puluh empat, karena